Persahabatan bukanlah tentang siapa yang kau kenal paling lama Tetapi tentang ia yang datang ke kehidupanmu dan berkata Aku ada di sini untukmu Lalu membuktikannya Aku mengenalnya pertama kali di saat aku berada di jurang terdalam Ia malaikatku. Ia yang membela ku di hadapan teman-temannya Aku tahu itu tidak mudah, karena siapa sih aku? Hanya seorang pemulung yang putus sekolah karena keadaan. Ah, seandainya waktu bisa kembali berputar dan usaha orang tuaku tidak bunuh kita, aku juga ingin sekolah, memakai seragam putih abu-abu. Sergiat untuk meraih impian di masa depan Mungkinkah ini hanya menjadi angan-anganku saja? Ah, terlalu jauh buat kudung melangkah Tapi, lagi-lagi ia menolongku Menabur asa di benakku Membantuku dalam banyak hal Dan mengajariku untuk teguh meraih cita cita Sahabat sejati akan muncul dan menghibur di saat kita hancur Dan malah kabur di saat kita lembut. Semesta seolah mendukungku Hingga akhirnya aku kembali bersekolah Aku akan kuat Demi kamu, sahabat sejati Perangkat, ini terakhir